Hello sobat youtuber, welcome back to my channel, di Roy Channel. Oke, okay, hari ini gue mau ngasih tahu lu semua yaitu bagaimana tips meluluhkan hati dosen. Gue tahu keberadaan lo sebagai mahasiswa kadang-kadang bisa jadi serba salah di mata dosen, nilai jelek, susah perbaikan. Ngejar dosen susah, nggak e, ketemu-ketemu, dan bukan cuma itu, bahkan mengerasa. Kok ini dosen killer banget, ya? Sama gua, kayaknya nggak suka deh sama gua. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ke lu gimana caranya melulukan hati dosen. Dan ini datangnya dari gue, yang juga adalah seorang dosen. <tuk> Tapi sebelum melihat lebih lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya lo bisa dapat info-info video yang lainnya dari gua oke, okay, kita langsung aja meluluhkan hati dosen yang pertama yaitu memahami peraturan kelas yang diberikan oleh dosen setiap dosen biasanya setiap pertama kali dia masuk selalu memberikan peraturan-peraturan kelas biasanya itu mencakup yaitu presentasi nilai kehadiran e Keterlambatan maupun juga lain-lainnya, lalu nah, musim memahami uh, tentang peraturan-peraturan yang diberikan oleh dosen itu, apa yang dilarang, apa yang tidak diizinkan, ketika berada di dalam kelas, atau apa yang diizinkan. Nah, kalau lu melanggar, sudah pasti ada konsekuensi yang diberikan oleh dosen uh, yang masuk di kelas itu. Oleh karena itu, Memahami peraturan kelas yang diberikan oleh dosen itu sangat penting bagi lo sebagai mahasiswa Yang kedua, yaitu aktif dalam kelas tapi bukan hiperaktif Nah ini mesti penting ya, dosen Sebagai dosen pasti ingin sekali eh, mahasiswanya aktif di dalam kelas Baik di dalam pertanyaan-pertanyaan Di dalam diskusi-diskusi Semua dosen pasti suka itu Walaupun ada juga beberapa dosen yang gak suka uh, ditanya Tapi pada intinya gitu, Ketika lu berada dalam kelas lu mesti jadi orang yang aktif Tapi bukan hiperaktif Contoh yaitu di dalam pertanyaan-pertanyaan gitu. Dosen suka ditanya Tetapi kalau lu bertanya Hanya E, pertanyaan yang sebenarnya lu udah tahu gitu dan itu ditujukan oleh dosen atau ditujukan kepada teman lu di saat lu lagi diskusi atau presentasi itu dosen paling nggak suka gitu kenapa tanyalah karena lu udah tahu itu jawabannya artinya lu lagi ngetes gitu lu lagi coba-coba gitu bisa jawab atau enggak gitu nah jadi maksudku gini kalau lu ingin bertanya tanyalah pertanyaan yang memang Lu lagi butuh jawabannya gitu. Dan bukan untuk coba Coba Kadang orang suka coba-coba begini Dia tanya Terus dijawab Habis dijawab dia sanggah lagi Dia sanggah lagi gitu Karena dia sudah punya konsep jawabannya Dan akhirnya yang terjadi apa? Perdebatan Nah itu gak bagus banget di kelas Dan lu sebagai mahasiswa Gue jamin Walaupun lu menang dalam perdebatan dengan dosen Atau dengan teman persentase lu Lu tetap kalah <laughs> Jadi ingat aktif dalam kelas Tapi bukan hiperaktif Yang ketiga Membuat tugas yang diberikan oleh dosen Nah di dalam kelas pada umumnya Suka memberikan tugas ya kepada mahasiswanya Nah mengerjakan tugas adalah bagian Dari Kewajiban kamu sebagai mahasiswa, oleh karena itu, kerjakanlah tugas dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah tugas dengan baik, dan kerjakanlah tugas tanpa harus uh, apa, merugikan orang lain atau apalagi plagiat. Dosen paling gak suka dengan yang namanya plagiat, sampai kedapatan. Tugas adalah plagiat hasil copy paste itu namanya tanda tanda mahasiswa yang malas yang cuma mengcopy lalu mem-paste tanpa mikir pakai otak. Dosen nggak mau yang sudah pastinya mahasiswa yang diajar eh, memberikan tugas tugas instan yang tanpa mikir. Tapi dosen paling suka ketika lo berikan tugas. Apalagi ketika dia ngelihat di belakang Wih, ada referensi bukunya Ada banyak, ada buku-buku yang dia baca Ada Ada banyaklah referensi Daftar pustaka atau apalah itu namanya Yang sudah pastinya Itu menandakan bahwa Lu emang benar-benar belajar Oleh karena itu Buatlah tugas yang diberikan oleh dosen Yang keempat Yaitu Bertanggung jawab dan berani mengaku salah, kalau salah ini poin yang sangat penting yaitu menjadi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab sangat berkesan di mata dosen ketika lu bikin tugas, lu kerjakan ketika lu dipercayakan sesuatu, lu lakukan nah ini sangat penting yang sudah pasti akan membuat nilai plus eh, bagi dosen untuk lu dan juga ketika lu salah lu melakukan kesalahan, nah lebih baik bertanggung jawab dan dengan rendah hati mengakui kesalahan. atau ada kalanya mungkin dosen keliru, lu nggak salah tapi lu disalahkan itu. ya satu satunya cara lebih baik minta maaf kalau memang di mata dosen salah, karena dosen juga pasti bisa kilap. sekilaf kilafnya dosen, dosen juga pasti akan menyadari kalau dia salah. Kalau misalnya ketika dia salah, dia pasti akan memanggil mahasiswanya dan sudah pasti dia akan mengatakan, e, berbicara empat mata dan mengatakan bahwa dia keliru. Gitu. Saya juga pasti berbuat salah. Gitu. Tapi intinya, belum jadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan mengakui kesalahan itu menandakan mahasiswa yang mantap. Oke, okay. demikian tips-tips dari gua bagaimana cara melulukan hati dosen. Gue yakin ketika lo melakukan tips-tips ini, lo bakal jadi mahasiswa kesayangan dosen. Lo gak percaya, lo buktiin aja. Gue tunggu dan gue lihat hasilnya. Oke, okay? salam youtuber. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikutnya.